Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aitinglisus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini Kita akan melihat dulu makanan yang enak-enak nih ala Ayu Ting Ting Dengan Eva Rosdiana dan juga para timnya nih sedang menikmati makanan di pasar ikan modern Muara Baru Hari Jumat kemarin, Ayu bersama dengan timnya, bahkan bersama di pemirsa. Wah, enak banget ya. Dan hari Sabtu ini, ada tayangan terbaru dari Ayah dan juga Ayu di Trans 7. Warga, besok udah weekend kita. Waktunya ngapain nah, ya, ya nonton Ayah dan Ayu nih, pagi besok jam 8. Wah, masih suasana camping nih ya, sambil menengok keindahan alam yang luar biasa. Ayah dan aku sampai terpesona, Naik turun gunung asyik jangan sampai ketinggalan pasang TV dari sekarang langsung cus tonton Ayah dan Ayu sudah tayang di pemirsa kita doakan semoga Ayah sehat selalu dan begitu juga dengan Ayu Ting Ting semoga selalu diberikan kesehatan. Informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting yang diminlansir langsung dari story Ayu Ting Ting dan jauh untuk sahabat semua di rumah. Dan selain ada kegiatan Ayu Ting Ting di sini juga Mimin menghadirkan story dari Ivan Gunawan hari ini yang sedang bersama dengan Bunda Korla di Surabaya. Meriah dan luar biasa penontonnya juga berjubel banget nih. Wah, fans Bunda Korla banyak banget ya di Indonesia. Semua ini berkat Kang Ivan Gunawan yang memang selalu baik, rendah hati dan memang ikhlas menolong Bunda Korla nih, pemirsa. Doakan ayu Ivan dan juga sahabat-sahabat dari Tinting sehat selalu dan pastinya I Tinting hari ini mungkin akan menghadiri pesta pernikahan dari Kiki Saputri ini yang hari ini mau menikah. oke sahabat semua akan dimin sajikan nih untuk sahabat semua di rumah ya dan bagi sahabat semua jangan lupa tetap senyum dan berikan senyum hangat untuk orang-orang di samping kalian. Oke, okay, sahabat semua selamat beraktivitas pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang mampir ke Dokter Weni uh, supaya kesembuhan pasca operasi aku lebih cepat jadi aku mau apa sih namanya? Infus ozon. Infus ozon. Ya. Fitri, terima kasih ya, Kak. Ya. Terima kasih. Mas, terima kasih kita habis makan enak, makan enak nyaman banget <suara> <suara> <Kenya Ch Sales Coursesight> Never really what you want. With you I don't feel I feel Play with me like and You don't understand the pain of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 With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a stray You don't understand the pain of brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get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 With you don't understand ini, play the ini, ini salah satu cemilan favorit aku dari timping kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia. Lumpia kering. Hmm. Hmm. Enak banget guys. Hmm. Jangan ya? Ada daun kemanginya. Wangi banget. Hmm. Hmm. hmm, cuma aja sih, tingting kuliner, wajib banget dicoba ya, lagi. Kalau makan ini gak mau berhenti. hmm, hmm, hmm, hmm. soyami, boleh order dia, tingting kuliner. hmm, ada juga kapok. hmm, enak semua. Milan kita dan ini juga ada kapok alias makaroni depok. Aduh. lihat bumbunya guys. Hmm hmm mm. kalian makan makan nasi putih juga enak banget. Nasi <tuh> putih banget hangat Hmm hmm sumpah Pedesnya pas. Hmm kalau udah makan sini, gak mau berhenti. Hmm. Hmm. Aku udah gak Buat cemilan kalau lagi kerja. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. favoritnya dua. Untuk kering, sama kapok. Hmm. Enak banget apa udah tak tertandingi pokoknya ini ya paling the best uh. hmm. pokoknya tak banyak buat kerja setiap hari Ulan di order terbes nih lumring sama kapoknya hmm Lagu pakai nasi panas digadoin, Wah uh. Pedasnya nampol uh. Terbaik Terbaik sekarang juga order Karena cepat banget habisnya, Ting ting kuliner guys Ini guys makaroni bisa kalian order di event kuliner, sumpah nggak mau berhenti, hmm, hmm, balikin nih, lumping, lumpia, kering, hmm, yang mana? hmm, hmm, gimana terbaik bumbu-bumbunya, buka tangan-tangan. Hmm. Hmm. aduh rasanya ini gurih enak ini pedas manis aduh tapi pedas oke okay banget emak hmm. hmm. dinding kuliner yang punya buruan hmm. nyobain ketagihan deh